Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di TV tentunya untuk memberikan informasi terbaru dan pastinya kabar baik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara klik like, comment, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslaw tentunya Baiklah para sahabat Leslaw dimanapun, kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar yang sangat-sangat spesial untuk warga Konoha semuanya Di sini para sahabat ya, ada cuplikan video Papa Bilar lagi bonceng adik kecil, aduh masya Allah banget ya beruntungnya si adik ini bisa diboncengin naik sepeda oleh Papa B. Ini syuting acara uang kaget di MNCTV, persahabatnya masya Allah. Kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Semoga Papa Bilar selalu sehat selalu menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi ya untuk kita semuanya Amin postingan ini pun di repost kembali oleh akun emak-emak Rio banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan di postingan ini Di antaranya persahabatnya dari akun Instagram Umiliau mengatakan kayak nanti Abang El sama bapaknya naik sepeda katanya tuh ya aduh Masya Allah banget ya melihat momen ini ingat sama Abang El nih pasti Abang El kalau udah besaran dikit dibonceng Papa papabina naik sepeda seperti ini Masya Allah dan kita lihat juga persoal ya tanggapan lain dari akun Instagram nih 1233 mengatakan kapan tayangnya sih ya penasaran banget tuh ada yang penasarannya kita lihat jawaban dari komentar ini ya dari Ali Mohsin 635 katanya minggu depan tapi tepatnya kapan nunggu info dari bang Boril atau papa Bilangsung langsung ya tuh bersahabat ya ada info juga untuk keluarga Konoha kapan tayangnya sepertinya minggu depan bersahabat ya tapi tepatnya kita nunggu info dari bang Boril dan papa Bilar langsung dan kemarin juga kita mendapatkan info bahwa semalam ada acara uang karikat yang dibintangi oleh Rizky Bilar tapi masih ada episode Pup alpha, persahabat ya. Tentunya kita selalu menunggu kejutan langsung diberikan oleh Papa Bilar di acara uang kaget. Untuk berikutnya juga, persahabat ya, kita lihat ada sebuah momen spesial yang kita dapatkan dari Indosiar, di atas panggung, Dangdut Akademi, Idola Kesayangan, Lesti Bilar, joget asyik ya. Opening saja, Lesti sudah menyuguhkan kebahagiaan lewat kekiutan mereka di atas panggung. Penuh semangat, Lesti Bilar. DP Gilang bawakan lagu satu hati bagi dua Aduh, Masya Allah banget ya. Mereka memang selalu gesrek Selalu paling bisa buat kita happy Apalagi momen-momen seperti ini Memang Membuat kita semakin bangga dan kagum Dengan profesionalnya Lesti dan Bilar Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Aduh hai asyik banget sih duetnya Aduh Masya Allah banget ya Semuanya pastinya gemes melihat aksi Lesti Bilar di atas Panggung Indosiar. Komentar pun tentunya Banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Hamidah 6418 mengatakan pasangan geser kita min katanya tuh Masya Allah ada juga tanggapan lain dari akun Tuminah Lah mengatakan bukan pandanya Abang Fatih kalau nggak geser sama bikin orang pengek katanya tuh. ya <hish> Masya Allah pokoknya sehat terus untuk Leslar dan mudah-mudahan ada kejutan di acara The Akademi 5 ya karena dangdut Akademi 5 kembali akan hadir malam hari ini Berikutnya juga persahabat, disimak ini ada tentunya kabar yang sangat luar biasa Sekaligus ini membuat kita semakin kagum dengan sosok Lesti kembali persahabat ya Ada sebuah kabar soal Bunda Lesti Kejora kali ini diunggah oleh akun Lesti Bilar Infotainment Ada sebuah kalimat persahabat Hal kecil dan sepele tapi bermakna besar dan baik yang dari dulu Lesti lakukan adalah etikanya kalau kalian perhatiin ketika didoakan orang lain, bukan hanya bibirnya yang mengucap amin, tetapi tangan juga. Itu simpel, tapi jarang orang lakukan. Masya Allah, betul sekali persahabatnya. Bukan hanya bibirnya yang berucap amin, tetapi tangan pun persahabatnya ikut bergerak. Masya Allah, mudah-mudahan Lesti ini selalu banyak yang sayang. Selalu menjadi contoh dan inspirasi juga untuk semuanya. Kita semakin kagum. Inilah nilai plus dari Leslar: etika, attitude, sopan santun, dan akhlak luar biasa selalu menjadi nomor satu. Masya Allah, kemudian persahabatan disimak juga. Ini ada sebuah kabar yang kita dapatkan, masih di akun Instagram yang sama, persahabatan. Ada sebuah kalimat juga, "Masya Allah, begitu mengidolakan Lesti Kejora, Ibu Laudia Cynthia Bella sampai menangis tak menyangka saat tahu putrinya undang Lesti Kejora. Nanti kamu fotoin Mama ya." "Aduh, Masya Allah, banget ya!" Kita semakin kagum banget sama sosok Lesti dicintai semua banyak orang. Salah satunya ibunda dari Kak Laudia Cynthia Bella yang begitu ngefans banget sama Bunda Lesti. Sampai menangis perselabat ya Tak menyangka saat tahu Kak Laudia Bella mengundang Bunda Lesti ke Jira Di acara launching produk Sesekiah Sungkar ex Laudia Bella kemarin ya Masya Allah Mudah-mudahan saya terus bahagia terus Rumah tangga Leslar juga langgeng Dan selatu rahmi Antara Lesti dan Kak Laudia Bella juga Tetap terjalin dan terjaga dengan baik Amin Berikutnya juga, persahabatan ini ada momen yang sangat lucu banget, ya. Kita tentunya lihat ini momen saat di dangdut akademi lima persahabatan, ya. Bunda Lesti itu lari-lari bersahabat, -lari, ya. Perhatikan deh video yang sangat lucu dan sangat menggemaskan sekali, ya. Bunda Lesti memakai heels, memakai sepatu tinggi, loh. Persahabatan, ya. Ini tapi lirik kencang banget, loh. Perhatikan deh di video ini tuh Bunda Lesti Ini lari-lari kecil persahabat ya Lari-lari kecil, ini kenceng banget pula larinya Masya Allah tuh Bunda Lesti lucu dan sangat menggemaskan ya Aduh cute banget Bunda Lesti Kita simak juga di kalimat komentar Dari Aisyah Zahra 692 mengatakan Masya Allah Bunda Lesti pakai high Hills bisa lari kenceng banget, aku baru-baru bisa lari Buat jalan aja gak bisa katanya tuh, <tuh> Insya Allah guna emang selalu bikin kita kagum dan bangga banget ya Mudah-mudahan sehat terus, bahagia terus Dan semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.